Ya yeah guys, balik lagi channel gue Chris Guta, channel GSL guys, jadi gue abis nge-react yang 2 badis guys ya, abis itu gue ngeliat di komentar ada tulisan faster guys, ini track nomor 1 gue penasaran, katanya lagunya juga bagus guys, ini recommended dari NCTzen juga guys, jadi tanpa basa basi kita langsung nge-react lagi guys, ini the best kayaknya guys, best album, gue gak tau nih ada isinya, mungkin temen-temen dari NCTzen bisa kasih informasi lebih banyak buat gue guys ya, ini albumnya tuh ada apa aja, atau mungkin terlalu link lagu-lagu nextnya apa yang harus gue guys karena gue penasaran sama lagu-lagu kayak gini guys menginspirasi guys, plop let's go anjir suara burung nih kayak cowboy guys hm? what? oke okay. selalu ya, NCT tuh selalu tuh ada transpos bawah guys ya, Semi semitone 12 oktav eh 12 oktav, ya semitones tuh dia ya, tuh Anjir serem gila. Ini kayak musik-musik buat balapan dari tadi guys ya. Kayak and furious cocok banget guys. Dan aduh, ini kenapa sih desainnya tuh emang keren-keren banget sih guys. Kalian belakang tuh ada kayak sine wave eh uh, lama-lama makin naik guys. buat build-nya suka banget deh. Keren penuh banget jadi. Beat juga enggak lazim ya. Oke, okay, diapain lo Gila, Sorry, to gila, dia panji anjir ada Siri guys. Tapi gila nih, btw, Pak gila rusak, rusak, guys. Kehidupan berkeluarga ini, guys. Lihat guys, aduh, gila, oh shit. Wah gila, nggak kuat nih guys. Ini terlalu keren guys, terlalu keren. Gue tahu tau guys, ya gue terlalu muji apa gimana guys, tapi menurut gue ini keren guys. Asli, ini gue ga tau, ini asumsi gue Tayong kali ya guys ya. Atau kan Marknya? nih. Gak, bukan, masalah ini, gimana gue bahasnya nih guys, sini groove nya udah asik dengan bass lain seperti itu guys. Cuman setiap beberapa bar itu dimasukin buet, buet, ini kurang seksi apa sih guys. Tuh, wood. Oh my God. Build hi-hat di sini. Sistem 4 bar, 4 bar kayaknya. Nice. Hmm, suara burung lagi tuh. Oh, gila. Keren, guys. nggak maksudnya ini mereka build untuk lagu ini lebih intens tuh. dapat banget, guys. Gila, guys. Which is tuh untuk untuk arrangement tuh susah loh, guys. Gak bonggu, guys oh my god keren banget ini gila sakit mm. oke okay, naikin lagi masuk lo aduh di diri guys gila gila Oh ini mereka ngetik tega gue, gue feeling gue subuh guys. Mereka buka apa suara-suara baru bangun semuanya guys, masalah guys, capture guys, best. Ah, anjir tuh, high hatnya juga hampir seper 16 ya guys, trap gitu. Oh my god. ini seni banget guys, gue enggak ngerti guys, gue lebay apa enggak guys, tapi di sini seksi banget guys, gila cara ngeteknya mereka guys. Hmm. Ini sebenarnya beat latin itu, tak tak tak tak tak beat latin guys. Coba gak tahu dibuat sama mereka di twist tuh kayak kayak lagunya kayak lagu gimana gitu guys. Ah oh, gila tuh. Hmm itu gue juga suka desainnya guys sedikit kayak fase issue gitu guys di sini buang, ngerti gak sih guys? Eh kalian cek di Google ya si face issue itu apa guys? Hmm enak banget ya. Ada konga lagi guys. Oh keren banget disini gila gokil guys ini gue minta tolong sama kalian guys ya, tulis di link di bawah guys next song lagu apa guys, gue excited banget sama album ini guys, serius parah sih aja ah, suara mobil dimasukin semua guys, ngesot lah kenal pot. sadanya aja udah ini dia guys, BT guys hmm. ah gila keren Nih guys di di di DAW guys ya itu ada namanya sound bank yang namanya Percussion guys Ini semua dipake guys Agogo, priwitan, chime, itu semua dipake guys Itu rada sampah tapi menurut gue ini cocok banget parah di orang Ini produsernya gila guys kayaknya udah gak makan sebulan nih guys Semua dikeluarin Hmm tuh ya Fit gokil Hmm, terpakai, hati juga gila ya kan Serena dimasukin semua guys ini kayaknya mereka kayaknya buang-buang stok-stok ini guys sound ya, soundbank guys ya dimasukin semua ini kayaknya belum dipakai nih masukin yuk ini belum dipakai masukin yuk Kay kayak gitu guys jadi akhirnya sampelnya bertebaran tapi menurut gua gila nih secara musikalitas sih sedap sih guys cara mereka nyanyi terutama guys ini ada part-part menurut gue tuh hampir semua part bahkan guys itu cenderung kayak menurut gue seksi banget guys dengan groove yang seperti itu guys latin cuman gimana guys ya vibe-nya intens kayak ketegang, kayak, kayak balapan tuh kayak udah mau kalah akhirnya nyusul guys jagoan menang oke okay, kayak gitu guys modelnya guys oke sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa juga, jangan lupa subscribe. Kucing tungguin link-link berikutnya, guys. Oke, okay, bye-bye, guys. Blog. Bye -bye, guys.